serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik mengenai Punder Lestik Jora. Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang bin selalu mendoakan untuk kalian, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan. Semoga selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah artikel dan informasi yang kita dapatkan dari Detik Hot Berbaju tahanan, Bilar sebut Lesti mau cabut laporan dengan suara bergetar Wow, ini kabar viral heboh juga ya, Bunda Lesti Kabarnya mau mencabut laporan, ini disampaikan langsung oleh Rizky Bilar Kita simak persahabat ada sebuah artikel Rizky Bilar sempat melepas maskernya, ia menatap ke depan dengan tatapan kosong. Namun saat ingin kembali sebelum memasuki lift, Rizky Bilar sempat mengungkapkan sesuatu. Istri saya mau cabut laporan, ujar Rizky Bilar dengan suara bergetar. Menyoal kabar, Lesti Kejora ingin mencabut laporan, polisi tak mau berandai-andai. Kabin Humas, Polda, Metro Jaya, Kombes, Polisi... Endra Zulfan masih menunggu hasil penyidikan? Kami tidak bisa berandai-andai Sampai dengan saat ini kami masih lakukan proses penyidikan Kata kombes polisi Endra Zulfan Palsingan ini pun diunggah kembali oleh akun pecinta Lestifati Kalimat caption pun dituliskan Lu itu cuma takut penjara, Bukan takut kehilangan istri lu Statement pengacara lu jelas-jelas bilang Lu tidak menyesal dan merasa bersalah Ketika dihadapkan dengan fakta dan kondisi saat ini, lo baru menyembah dan mengharapkan pengampunan dari istri lo. Anda terlalu pengecut sebagai laki-laki, tetaplah beristikaman kawan. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Mulans.1809 mengatakan, Doakan saya agar Lesti tak cabut laporannya supaya memberi waktu suaminya untuk bertaubat. Amin. Ada juga persahabatan tanggapan dari akun Sinta Mustika 92 Ya Allah jangan sampai dicabut, itu sorot matanya aja serem. Jangan sampai nanti dedek jadi anjing balas dendam dia. Kita sudah tahu kalau si B pandai bermain apik depan kamera. Itu beberapa tanggapan mengenai arti artikel. Rizky Bilar tentunya mengungkapkan bahwa istrinya akan cabut laporan. Selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya video, detik-detik Bunda Lesti Kejora tiba di Polres Metro Jakarta Selatan didampingi oleh kuasa hukum Bapak Sandi Arifin. Bersahabat ya Masya Allah, Bunda El, nyamperin Papa Bilar ke kantor polisi. Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Lesti Al-Fati. Ruta Madinah ke Jakarta 9 jam 40 menit perjalanan. Nyampe Bandara Soekarno-Hatta jam 15 sore atau jam 3 sore, persahabat, lanjut ke Polda malam ini. Kebayang capeknya gimana? Ya Rob berikan kesehatan untuk mereka dan tunjukkan jalan terbaik buat semuanya. Amin. Insya Allah, tak kenal lelah muda Lesi kejarah. habis pulang umroh, langsung ke kantor polisi persahabatnya untuk melihat dan menjenguk Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga diunggahan Bang Dede Prawira Setengah jam yang lalu Bang Dede Praw mengunggah video yang sangat membuat kita terinyuh bersahabat ya Curhatan Allah kepada hambanya Ini tentunya video yang sangat membuat kita menangis Dan tentunya namun kita salvo kalimat komentar yang diberikan oleh Cimo Cimomomo mengatakan Kenapa kisah Leslar berakhir tragis, padahal aku berharap kisah mereka menjadi legenda yang indah. Mudah-mudahan berselamat ya. Dalam tentunya perjalanan cinta Leslar, dan tentunya dihadapkan dengan masalah yang luar biasa, semoga permasalahan ini menjadi pelajaran banget ya untuk banyak orang. Kemudian juga kita lihat di IG-nya Valeswati Lesti Ada sebuah informasi yang kita dapatkan Selingkuhannya Rizky Bilar Ternyata di Lesti kenal ya. Wow bertanya-tanya kira-kira Selingkuhannya Rizky Bilar Siapa nih yang Bunda Lesti aja kenal Kita berharap mudah-mudahan Semuanya terungkap Semuanya tentunya transparan ya, Untuk mengetahui Sebab akibat Dimulainya kekerasan oleh Rizky Bilar diketahui oleh Bunda Leslie Kejora Selingkuh dan ternyata selingkuhannya Bunda Leslie kenal persahabat. Selanjutnya juga ada sebuah kalimat yang diposting oleh akun Elvot 21. Jadikan pelajaran, bukan tentang siapa menang siapa kalah. Ini tentang pelajaran hidup yang harus diambil hikmah. Bukan senang dan tertawa ria, ya. tetap terus dijadikan muhasabah diri. Bagaimanapun dia pernah mengisi hidup teman-teman dengan hiburan, candaan dan pelancaran hidup yang baik Terima kasih Rizky Billar sudah mau bertanggung jawab atas yang sudah diperbuat Semua manusia pernah berbuat salah, semoga ini menjadi batu lompatan Untuk lebih baik ke depannya, bertanggung jawab atas kesalahan dengan harus mendekam di dalam jeruji Bukan suatu yang hina jika dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi dan ini lebih bermartabat Untuk semuanya tidak baik juga bersukaria dengan semua keputusan ini Cukup bersyukur bahwa kebenaran telah terungkap Keadilan telah ditetapkan dan semoga kebaikan-kebaikan menjadi hal yang menunggu di masa depan Amin Mudah-mudahan bersahabat ya Kita semua tetap semakin tentunya kompak untuk mensupport Bunda Lesti Kejora.